serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar menarik seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Yun akan menyuguhkan kabar spesial dari Bunda Lesti dan Papa Bilar untuk mengawali perjumpaan kita di malam ini, kita lihat persahabat ada kabar spesial yang kita dapatkan dari Kak Wanda Hara. Kak Wanda Hara di guys pribadinya mau posting foto Bunda Lesti Kejora. Ini foto di dalam single terbarunya Bunda Lesti, persahabat ya Ternyata, untuk fashion style new single Lesti Kejora itu dari Hyunjun, dan stylistnya dari Kak Wanda Hara Wow, fashionnya tuh. ...perhatikan dari kak Hianjen yang begitu cantik dipakai oleh Bunda Lesti Kejora. Sungguh kejutan yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan single baru Bunda Lesti Kejora... ...yang akan di-up tanggal 15 Juli 2022 nanti... ...bisa booming dan bisa trending di Asia. Amin. Kita semakin semangat untuk mensupport idola kesayangan kita... Apalagi karya-karya terbaik dan single-single terbaru Akan bermunculan nih Dari Bunda Lesti Kejora yang akan selalu memberikan karya terbaik Kita doakan, kita support dan kita dukung Untuk Bunda Lesti Kejora Kemudian persahabat disimak juga Ada momen spesial yang bikin kita bahagia juga bersahabat ya Di hari ulang tahunnya Papa Bilat Alhamdulillah bahagianya ketemu langsung dengan idola Tim kesayangan Papa Bilar Salah satunya adalah Muhammad Salah Dan yang di, yang bikin salvo Persahabat ya Bunda Lesti Kejora Yang kenceng banget Manggil nama Salah Wow ini sih cute banget ya Dan kita lihat juga di kalimat komentar Banyak tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun Mama Eda 1998 mengatakan Bunda kenceng banget Manggil Muhammad Salah katanya tuh Wow kita lihat juga persahabat Ini ya, komentar berikutnya dari akun Elinis Dayuni, dunianya nyata Leslar lebih menyenangkan dan kita-kita tahu bola gara-gara Leslar. Leslar selalu seru dan fun banget di setiap mereka vacation. Happy-happy terus Leslar dan Abang El. Amin. Mudah-mudahan ya selalu sehat, bahagia untuk idola kesayangan dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya juga persahabat ya, kita mendapatkan info dari Papa Bilar langsung di guys pribadinya Baru saja ternyata Papa Bilar ke stadion Dan kita lihat di sebuah kalimat yang diposting Telat ke stadion, pas nyampe udah 3-0 aja katanya tuh Sambil emot, nggak seneng banget nih persahabatnya dari Papa Bilar Karena tim kesayangannya sudah tertinggal 3-0 di babak pertama persahabat ya Gara-gara telat juga nih persahabat untuk menyaksikan secara langsung pertandingan tim kesayangannya Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Rosa Anaskar Les24lar Leslar telat ini siapa yang menang siapa yang kalah guys Jujur gak paham bola katanya tuh ya Kita lihat aja di jawaban komentar Dari akun Ocha score Ayam mengatakan roman Romanya bakal ada yang gak hulang lagi Sabar ya Papa B katanya tuh ya Yang sabar ya Papa Bilar Mudah-mudahan ya bisa membalas di babak kedua nih Kita doakan untuk tim kesayangannya Papa Bilar Karena spesial banget ya hari ulang tahunnya Berikutnya juga persahabat yang kita lihat di postingannya Sabar.ting and Skaleslar Mengunggah sebuah postingan Abang Fati Bunda Lesti, Papa Bilar Allah banget ya Dan kita juga salvuk dengan kalimat yang diposting Ikuti kata Lesti, makanya Rizky Bilar katanya tuh Apa mungkin gara-gara MU didukung oleh Abang E langsung ya? Aduh, ini cute banget ya Pokoknya bahagia selalu untuk Lesti, Rizky Bilar Mudah-mudahan bisa membalas Liverpool di babak kedua ya Kita doakan yang terbaik Berikutnya kita lihat juga persahabat Diungannya Papa Bilar baru saja memposting foto bareng Rakesh ini ucapan selamat ulang tahun dari Bang Rakes nih bersahabat dia ya. Happy Birthday Brother Rizky Bilar Katanya tuh Masya Allah Ucapan ternyata banyak sekali diberikan Dari teman-teman terdekat Dari orang-orang baik, orang-orang hebat Yang selalu tulus mensupport idola kita Masih menunggu cidukan terbaru Kabar baik, kabar bahagia selanjutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.